Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadi Supriyadi dari kelas 11 IPK 1. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang perpajakan. Yang pertama pengertian pajak, yang kedua jenis-jenis pajak, yang ketiga fungsi pajak dan yang keempat. Manfaat pajak Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Yang pertama itu pajak berdasarkan sistem pengumuman dibagi menjadi dua. Yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua, pajak berdasarkan instansi pengumut. Dibagi menjadi dua: yang pertama, pajak negara atau pusat; yang kedua, pajak daerah atau lokal; dan yang ketiga, pajak berdasarkan sifat. Jadi, segi sifatnya, pajak dapat digunakan menjadi dua jenis, yaitu yang, yang pertama subjektif dan yang kedua objektif. Fungsi pajak ini dapat dibagi menjadi empat: yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua fungsi mengatur atau regulasi, Yang ketiga fungsi stabilat, eh, stabilitas Dan yang keempat fungsi redistribusi pendapatan atau pemerataan Di semua fungsi tersebut ada beberapa manfaat Di antaranya subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah rumah sakit, lapangan kerja, dan lain-lain. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.